Baiklah persahabat untuk kabar terbaru Di malam hari ini akhirnya muncul juga vitamin yang sangat membahagiakan sekali ya Bagi warga Konoha ketika seharian dari pagi nggak nongol Alhamdulillah malam hari ini Kita diberikan kebahagiaan lewat postingannya Papa B sedang bermain gitar Wow ini keren banget persahabat Posting ini pun juga kembali oleh Kunka sekaligus dua 24 Lar. kita lihat juga kalimat captionnya ditulis Alhamdulillah bilar irama katanya tuh aduh Masya Allah komentar pun tentu banyak sekali diberikan diantaranya persama dari aku Instagram Novia Farina Nasr mengatakan Pak Bos lagi nyiptain lagu buat Bunda el lagi nyari kunci lagu kayaknya tuh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari akun Shifa Kauf Mengatakan Aduh, semelih hoi papap Vitamin muncul satu-satu Warga konoha diharap sabar ya Masya Allah Warga konoha tentunya bahagia Alhamdulillah Cidukan vitamin Akhirnya muncul juga malam hari ini Apalagi kita juga mendapatkan kabar Yang sangat membahagiakan sekali Bunda El lagi ada project bersahabat Kita lihat ketika kak Wanda Kerja malam banget kita nih Katanya kumisyalas mudah mudahan lancar, sukses untuk Bunda El Semoga selalu Diberikan kesehatan Selalu diberikan Kebahagiaan dan kelancaran Pastinya kita lihat juga sebelum berikutnya di cidukan vitamin dari Abang Fatih yang sangat menggemaskan sekali Alhamdulillah ya, Abang El ini lagi menemani bundanya kerja malam hari ini Kita semakin bahagia, semakin happy, tentu selalu disuguhkan kebahagiaan oleh Leslar Family pastinya Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Karo, sekali seduang padahal Alhamdulillah vitamin keluar satu persatu Bunda Lesti lagi ada projek Mudah-mudahan lancar apapun itu ya Kita doakan saja amin Mudah-mudahan lancar untuk Bunda Lesti malam hari ini Kemudian juga kita lihat persahabat di postingan ini pun Tentunya banyak sekali tanggapan komentar Di antaranya persahabat dari akun firahartati245 Masya Allah Abang Al Makasih Mimin, udah gercep banget Bagi vitamin, lepas rindu Sama Abang Al-Fatih Mim luncur. tuh persahabat ya bunda lagi ada project lagi Semoga project syuting video lagu baru Amin, doakan saja Yang terbaik ya untuk